come back to my channel ya guys ya. Di video kali ini gua bakal mainin Gates of Olympus alias Abang Uus dengan modal 50.000 aja ya co Dan tentunya kita bermain di mana? Di Bossin 168. Langsung kita gaskan ya Brody. Bet 400, kita nyalain double chance-nya. Di quick 10 ya co ya. Sebelum, oh iya sebelum melanjutkan video ini kalian jangan lupa untuk titip like, subscribe, dan nyalain loncengnya agar bisa mendapatkan info-info gacor setiap harinya dan konten-konten menarik setiap harinya di channel ini ya cow Langsung gasken Oke dari pecahannya terlihat mantap-mantap ya cow ya Aduh skaternya kurang satu, cok. Kita pindahkan ke turbo, cocol-cocol, cocol lima cocol. cocol, kali, cok. Apa empat aja? 5 tiga. Oke, empat, empat kali aja. Langsung kita gaskan beli, cok. Gaskan beli, mudah-mudahan ada isi ya, cok ya. Mudah-mudahan isinya daging, cok. Oke okay. Turun kuning Turun hijau Oke okay. Mantap Kali 3 Nah Turun kuning Aduh Ayo Bang Zeus. Oke okay. Ungunya turun hijau sama biru Oke, petir lagi Petirnya lagi berbaik hati hari ini cowo. Mantap kali pecahannya juga banyak Anjay gurinjay Mantap-mantap jos, <tuh> Dapet super PIAGES ya Oke Aduh Jeder-jeder doang kagak ada yang connect cok Oke birunya langsung Konek kuning Hijau Bosku Oke hijau sama merah Mantap Kali 23 Cok Cincinnya Turun hijau Oke turun Petirnya Cok Petir Cok Aiyy hijaunya mantap biru petir petir petir petir kuning petir petir aduh mah kota itu juga kurang satu anjay anjay alas ya boy oke turun hijau turun ungu oke cincinnya turun lagi turunin kuning bestie oke mantap sekali turun biru Oke, turun cawannya. Cawannya nggak turun aja, nggak apa-apa. Udah profit sensasional, 62 ribu anjay. Jadi, 111 ribu ya, coy. Ya, kita naik bet satu. Jangan lupa, kita uh, apa namanya, putar pola yang sama lagi, ya, coy. Ya. <tuh> anjay, wih dapat gratisan cok, mantap sekali. hari ini jehusnya nya boswin satu lagi gacor ya coy ya. oke, aduh sayang sekali baru kali dua anjay mahkotanya pecah padahal turun kali kalian ya. Kali-kalian, Cok. Kali-kalian, ya, Cok. Kali-kalian, ya, Cok. Kali -kali ya, co. Aing. Oke, burung biru, ungu, hijau sama kuning, Cok. Oh, Uy, mantap kali. Jeder. Kali lima lumayan. Oke gratisannya lumayan nih Cok Pecahannya bagus-bagus ya ben. Anjay Ayo Cok Mana nih Cok Waduh Oke Turun hijau Mantap Oke Wah, Jeusnya cocok Giliran gak kali-kalian Banyak pecahannya dikit anjay Oke Nah, ini dia Mahkotanya kotanya percaya, cocok mantap sekali, besti besti, seratus lima ribu, cok mantap sekali, anjay guring jay. Oke, udah mulai menanjak naik ya, coy ya, dengan modal lima ribu naik terus nih, Cok Oke Kita ulang lagi ya coy. ya Berhubung tadi udah dapat gratisan Kita ulang polanya lagi Cok Oke Kita turbo lagi Cocol-cocol dulu Oke, empat kali langsung kita gaskan. pola yang sama, ya guys, ya, dengan yang pertama, ya, cok. Mudah-mudahan ada isi, cok. Kita main pelan-pelan aja, cok. Yang penting gacornya yang kita butuhkan. Waduh, yang pasirnya, nah, tinggal kali-kalian. Tinggal kali-kalian ya Kali-kalian ya besti Kali-kalian ya Aduh Mana nih cok Nah Ini dia Oke Turun Kali 7 ribu. Lumayan 47.000 dapat Super bedo ya Kuning Turun biru Oke Kali-kalian ya mantap. Cok kali-kali 100 padah cok kali 50 kok kagak nongol-nongol Oke dapat kali 8. Waduh. Waduh, waduh, jeder-jeder doang kagak dapet apa-apa. Nah, oke, okay. udah kali 20 pecahannya cuma 200 anjay gurindya hijau. Oke, okay. hijau doang. Ternyata kita naik bet lagi aja ya, ya, gaskan ke 1200 kita sepuluh kali quick co oke oke oke <tuh> <tuh> kita turbo lagi cocok-cocok lagi dengan pola yang sama ya coba ya. kalau misalnya ini masih rungkat kagak balik modal kita pindah pola cow. tapi kita harus optimis kayaknya ini gacor dia dengan pola gue yang paling mantap ini mana nih? mana nih? mana nih? oke mantap akhirnya nyambung juga 4. Nah Wah lagi rajin pecah nih cok mahkotanya Tinggal kali-kaliannya Jangan mengecewakan anjay Anjay 12.000 ribu kenapa apa-apa cok Oke okay, Skater turun satu turun. Aduh skaternya mana cok Kurang satu lagi dapat gratisan anjay Iya Biru turun merah Aduh merahnya Turun aja Nah Turunin ungu Mantap Kali-kaliannya bestie Kali-kaliannya Mantap Rp175.140. Bener gak gitu, Sensasional ya, Coya. Pola gua ternyata masih terbukti. Gacor top Marco top anjay. Hari ini lagi ngasih deusnya Boswin, cocok. cok Langsung kita gaskan lagi, Cok. Naik bet 2.400. Dengan pola yang sama ya coy ya Oke Kita pindahkan ke turbo Wih Gue pikir dikasih gratisan anjay Langsung kita gaskan Satu video ini polanya sama semua ya guys Ya soalnya pola yang ini lagi bagus cok, fu fu fu, oke oke bang Zeus jangan AFK cok, nah turun hijau sama kuning sayang, Hai. oke. Oke okay, kun ijo turun kuning Waduh Waduh, ayo dong kok kali kaliannya sama konekannya kagak nyambung-nyambung, Cok. Oke. Okay. Nah, gini dong Besti, pecahannya banyak. Nah, Petir lagi, petir mantap nurut. Dia, co hari ini dapat mega ya, co ya? Oke, oke, aduh, 4600 ribu enam ada yang kali-kaliannya turun, cok. Petir Zeus mulai awan, mulai cerah ya, co ya. Makanya petirnya kagak mau turun anjay. Hmm, hmm, hmm, pecahannya udah banyak. Nah, gitu dong sayang. Turun cincin. Mantap. Cincinnya nyambung. Oke. Aduh, jam pasirnya kurang satu. Doa 210.000 sensasional ya guys ya. Mantap sekali. Jos 352.000. Wah. Jadi berapa? 457.000, coy. Oke okay lah guys, berhubung sudah JP. Kita lanjut untuk di-WD-kan ya, ya. Oke okay guys, jangan lupa untuk titip like, subscribe dan jangan lupa kita bermain di Bosswin 168. Next video guys, dadah.